Assalamualaikum Yo Halo Assalamualaikum bosku Jumpa lagi dengan saya Arfan Maulana Di Armaul Channel Oke jadi di video kali ini Saya mau ngasih kejutan ke Kameramen aku Kameramen Armaul Channel uh, Si Abib Jadi ini Kita mau perjalanan ke rumahnya Si Abib ya bosku nah semoga aja dia belum tidur ya bosku kita kasih kejutan ke dia nah ini jalan menuju rumahnya si Abi mana ini bosku mana ini menuju jembatan loh wah woi jalan bosnya Juntan lo? Ayo apa Ayo Eh? permainan Aku Konten kali ini kita bersama kameramen kita bikin challenge bersama kameramen kita nah ini rumah kameramen armazil channel ini ceritanya masih seperti ini apa sih, apa sih, apa sih ceritanya masih seperti ini eh? ceritanya masih seperti ini cipitan eh? <todoh> cipitan cipitan juga ada duit iya, iya iya, iya, iya iya, tase jugo ayvan wah malah malah pergi sih padai ya adara dai evan adara bay bisa darah, hara? udah hara? gue ya? jadi kita mau keliling dalam rumah gak ini?